Halo teman-teman, dadah dulu Halo. Halo Saat ini kita akan unboxing satu kolam renang ya Kolam renang hadiah ulang tahun untuk anak mafe Ayo kita lihat ya Unboxingnya ya adanya pakai pelampung dulu ya. Ayo. Ayo. bisa nyempol langsung. Mana agir aqui Aqui, diga Tapi dia lama-lama udah mau iya sedih ya masalah hahaha kamu sudah berani ya kamu gimana ya ya kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu hari. Eh, udah gini. mau. dia pecah. mau Antri, Antri, ayo aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Antri aduh, aduh, aduh, aduh, Thank <laughs> you. I can't wait. nggak mama Kamu siapa tuh? Kamu tamu? Kamu dari <tuk> di rumah biasanya nggak boleh ke kamar mandi sih. Ya, YEs, senderan semua, Pak Turki. Total, eh, jangan ikutan aja enggak. Hop, hop, hop! boleh perempuan pokoknya aja kok ini satu lagi nih emang ada pesan di sini juga <tuk> Ya, ini ini kalau laki ini jadi Wah, Iki. Oh, jadi mainnya. Hah? aja อุ๊ยพี่ชาติตกไปบ้านเลยค่ะอุ๊ยได้หมดแล้วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวไปวาดติ๊กกี้กีบานลิลีมาเราจะไปวอจารีที่ปากแม่กูนะหมออีกๆตากระจกตาเอ๊ะอีก Ini ya. Kamu ini Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, licin Keluar tuh hai, hai, harus keluar, hai, bisa naik. hai, nah, hai, penasaran ini. Atau... Oh. meow tapi <laughs>